Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat lagi dulurku. Hari ini kegiatannya mau jalan-jalan ke rumah saudaraku. Mumpung hari ini lagi libur kerja, ya. Ah, kira-kira seperti apa jalannya? Coba kita lihat seperti ini, dulurku. Ah, jalannya itu lumayan, dulurku. Mantap sekali kalau dilihat itu adanya seperti ini. masalahnya masuk ke hutan ini lur, Wah kira-kira aman apa tidak ya Oke ditunggu saja sampai jumpa kembali Assalamualaikum Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam tak salih doi uangnya kayak rana ikutin kita rane ya nggak jelta yang Halo guys. Ya, uh. Halo guys. kamu masak apa, guys? Masak mie, Guys. Masak mie. <laughs> Makan malam ini. Agak gelap ya, Guys. Wah, di sini kayanya. Eh, Nengarep kok seenak si wong cangkruk ya? Ndi? Nek kok ya? enak eh, suarane wong. Bang. Enak eh, banget. Maksudnya si seenak serundo ronda atau gini? Hah? Mesti wong Ronda apa wong cangkruk? Eh, wong cangkruk. Ke... kok ya, termasuk ya? Opa, Hah, kepadang, bin, kita kenal uh, yes, kita masak mini semakin nah. guys, waduh, sampai sempat, oke, yuk, kita makan yuk, makan dulu guys, kita dulu guys, nih TV unesan tuh pakai, wong kayak ini makan dulu guys, makan dulu, guys. Makan dulu. kita kan ngobrol santai tapi enak enak sih ini. Engko iya. durasi satu jam iki dari awal yeah. Oh iya, Ding. <laughs> mm. Oh iya. Kan kamera enggak ndak ketutup. Mm. Allah. Gareng nek suwe nek ngedit. <laughs> Gua alami gas, iki guysi tak edit, Namun tenang Apa adanya, ini makan di sini <tos> Tapi wajahnya dia rakyat ini kenapa? Iki <tos> kena kena Nah, kursi kursi Sing kursi ayo Es. Makan mie. Kak, makan yang enggak? masak? masak. Yang aku masak-masak ini itu Bunda. Kita Selera anak muda ya sih hmm. kadang hmm. sebelah barang, ya. Udah buat makan maksudnya gimana? Aku lebih Ya mak, mungkin kira-kira sudah Ya Jadi mau dulu? Kan bisa apa Harus game terus, mau, oh. ya. untuk channel gue siap, ini deh gue sekarang anu, dokter, jadi <tuk> kan <tangan> berikan obat selain coba-coba emang enak Cah. Eh, emang enak sih sampe bilang gina mu sampe bingin ini nanti bingin-bingin Akhir hmm. awal nih, tiga ratus tujuh seminggu kan ada tujuh hari. Gimana, jadi masih mulai lagi seminggu, tapi satu hari. harus ke terus Nanti, kemudian yang tidak, gitu ya, apa? Ya, jadi ya gak berkembar gak nih, gak berkembar gak nih, gak nih, gak nih, gak nih, pas nih, gak nih, gak nih, gak nih, gak kok gak nih, gak nih, gak nih, pas nih, gak nih, gak nih, gak nih, gak ada yang malam minggu, males uh, uh. nanya, Kak. Akhirnya jangan mm, ngasih ya. Jangan minggu ya. Yeah. Jangan nol ya. Makanya, tujuan lain juga. Rene? Kok ya. tidur men? jangan nganggur banget. Nggak <laughs> nganggur, nganggur, <Adam tuh>, nganggur, nganggur. Tapi lagi <laughs> sih, Tahu uangnya Sejarah, ya. Aku, ya. cerita ya. Crito ya. Awakmu iki tani aku sini Oh, bocah iki cerita nih gini. jadi Dadi mm -hmm. buran Tapi wis ya, tak tak tak pas ya. ya, dari... <laughs> alam... <laughs> dari alam anu, suwis dari alam Kena oh, apa? dia kena Oh, bang. Dia tidak, apa-apa, Ngerti. Terus ngerti. Aku tuh persoal Ya. No. Aku sanggup, banyak yang aku terlalu polos, aku, aku Nang, dia tidak oleh kan di kalau waktu disurveyin pun ya, memang lah ya nah, mampu ya. Dilanit, mampu akuin mulai di tim biasa nih galau oke oke oke tapi terkerek tuh -terk api on okay. time terus kapal seneng terlalu mungkin jadi mantep, makanya dulu kabit kita buat tamu, yaudah jadi tambah jam sih, memang ringan tapi lima tadi kita proses, berapa ya. buka langsung dipanggil maksudnya dipanggil ya, langsung diproses. Aku buka Arm, armule. Oh ini, kanan ini enak pasangan Ana susu aku nek. Nek nah, ya. like, pas kowe dak Aku serat lengkap Aku pas idro ngono kan ngomong gitu. mm -hmm. Kan aku tak shooting mm -hmm. tak syuting, eh, apa yo malah Nah, kalau tak delok pengikutku kan ya eh kita eh 35 sampai 25 apa nih sing tertinggi sing 70% nih hmm. 30 eh 25 sampai 35. Hmm. Terus sing 30% dikine 25 ini 30 <tik> saya rasa maskuis, apaan oh, saya jadainnya ini enggak mau ya, santai santai okay. tapi kita mungkin bisa ngambut tahu ya enggak, enggak usah terlalu bahas ya itu gue kagak rakyat gue ngedit baru tak sibuk ngap-iak gue lah lah enggak dong <tis> Pengen semudah nggak terus video kita kenal, nsc juga hehsan, oh, pengen kok judulnya warna judul gue iye, ya tenang aja gue iye, judul nah ketingin iye, iye, iye, iye, ini musibah, mm -hmm. konjana dewi lorong. Mm -hmm. Rad. Eh? Atur eh, tapi wis mune. Kok kok ana e -e. ngati sapa? Adipo, Adipo. Adipo lara Lur. Nendangi iki. Nendangi kata-kata kumpul. Oh, iso kontak ora nyambet. Nek oleh rapatne kontak. Oh, terakhir kontak. kapan? Terakhir kali? pas tahun yang secara aku, aku saya pasang di daya orang, orang di dunia orang, sempat sasaran rencana, sempat dimulai mulai bareng-bareng lagi 6 bisa nah, ya jadinya rumah saya tahu hmm. ya kan, orang, ya grup loh ini ada misalnya ada orang aku juga kurang paham ada masalah yang di dunia ya akhirnya kan dia tentang SMP lho Tentang SMP lho Aku udah seneng ngomah ya, selain di rumah kaki kan Indro barang Jangan ngomong sih Berarti ngetahin yang rumah ya mulai, ya semuanya? Ya, ya semuanya aku soalnya ngebut sih ngebut rata-rata Ya tapi rata-rata Aku pas ngegalan tau Ya pas aku mulai ngalor, mulai istirahat <tuk> Cep Oh ya, mau itu Nah, itu dia mau beli mobil, dia mobil putih dan bisa jadi malah mau aku mesti Aku siap, aku nonton aku itu? Landing, <tantin <tantin> Soalnya Soalnya, Sebelum lagi, pas jalan ngerti Apa? ngerti Gak lah aku Apa? Dia Youtube ngerti deh. Ya murung terkenal, ngasih lah murung terkenal Murung terkenal Aku juga, kalau ada para muga sepundang, Ngetek bareng Mas Lodo Channel Bentar lagi kan maksudnya, Lodo loh Lodo searah, cepet Tapi subscribe-sake bisa Iya, aku aku sih ya aku mah kolaborasi kok kadang-kadang mudah-mudahan. Jenangku dan aku berjalan ala ngisor. Jenang. Jen karo ndis coba peting kok. Ambe jadi promo ne. Promo. Ajulali iki koncoku terang Lagi merana nyari <laughs> subscribe. Subscribe. Ndang <tuk> <di tuk> <no. tuk> <tuk> <tuk> naik subscribe dangone wa riyo te kon pasar ya Eh. Di yang aku ayam <tuh> <tuh> udah, ini kadang tuh bisa pas ya yang kemana, lalu malah ini lagi, lah, kesempatan mumpung, kok, oh, karena, Enggak, aku, aku, aku kan, kan, tidak minta orang mengintarilah, kan, terlalu di Masih mau Enggak, Kena ku ya itu anu. di ya, hmm. kedua, Diorama. Heeh. Hmm. Toye so apa dong, mau atau apa? Apa pengisi hantaran itu? Adipo, ragendesa, diorama, ngerok, apa Iya, oh Aku, kira-kira, Eh, aku, tapi kalau dia itu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 yang jenis bahas terang dari oh. da, ya spek terang. Hmm. Dia kan gua, gua ngerti tuh pas gue oh. apa eh? okay. ya satu oh. keluar palojo keluar kasih kasih? isu sampai? Is, makan-makan bareng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 Ndelo, bre. Ndelo. Ora paham aku. Tradisi ya? oh my bang e. Oh, Oh, berhasil gue Facebook suka ya ya ya ya sekali-kali tau gue gitu bisa, waduh guys kesasar ke rumahnya gue belum Udah, nesagramo, tapi nanya dari Mas mudah ya. ne, Nek, jangan ditiru, guys. <laughs> kita, kita ya harus berjuang, guys. Kita harus berjuang, guys. Sama lama, sama berjuang <laughs> itu, si ya. guys. <laughs> ya, kuli. ya sukses ya kayaknya selamat ya sama luar enggak sih lah ayo tepat kamu pula enggak paham enggak paham enggak kok lapangan orang aja ya tak wis ana podo podo ngetek Sa ya. Saan. Suprapathe subpe menuhina kok wis 1000 to. Ya neng, neng, ya. Iya tempok-tempok dhewe. alit-alit. lingkungan desa. Anu kok aku ki. Ya, Jepi eleng ra? Iya, beda. Apa Apa itu apa? Lingkungan desa. Lingkungan desa. apa ya? Ya, omor-morono keblase. mau nganter Bahan makanan. Karena lingkungan itu nggak mau Aku tidak tidak Aku mantan aku mantan karo apa karo malah aku, bayar aku ya lagi malah nggak pernah pesan bener dapetin ya gue dapetin pas melu seminar we, <hesitation> tau itu tau tau atas <hesitation> konsepnya by arti mancing sapa ning bulan tau aku di kolaborasi Masuk ya masuk juga Cuman lah lagi Lalu <suluk> Jadi, itu Menergi -menergi. Tapi ya sih ternyata langsung di. Komen komennya maksud apa adanya ya usah ditahani pinjaman sik langsung di. Nargin. Aku langsung kan? No. Ah, nah kecil-kecil kok dipancing. Hmm, pakai kowe. Nek Terus tau, aku mau nggih, aku main lagi gitu, laki marah ikan babon. Udah nggak mau gede ya? Oleh terus, mainnya, uh -oh. Bisa iya, cukup mainnya, ya, Iya, iya, iya, kali satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Kale dan gak kayak kayak gak lucu ya, duduk nganu sini, tambah gitu, sisanya luar, oh satu lumpur tahu kok, oh sing senggawa moito nih gendungan kayak bak gue cilik cili ya, nah luar bendungan nih loh, luar loh. Bendungan kaya cili -cili kaya berarti ya, oh luar bendungan kayak cilik-cilik kali tadi, waktu luat ke wah kayak iya, <laughs> wah gue sak pancing aku bekas ngaku kan gede tau loh, ya. uh. kayak kalo oh, ngaku ya, kalo maksudnya siapa, gue jahit sate jadi ya mana terus seminit, seminit Mana betik, gede-gede. ya betik, betik. Nah, betik ni aku boleh malah Akhirnya, bapak apa? Bapak mau untuk kabar bena, ya? Um, mulai enggak? mulai untuk petek? Kita oh, apa? Oh. Mm -hmm. sen buat apa? apa? masak tuh. Bosku, kalau memang kuliah tapi aku udah Tuh Apa area ini? Ya enggak gede. sampai ke Jum, nanti maka rogen seperti ini enak, -enak ngapain maksudnya ini enggak dengaran katas atas pas serang nih jenis waktu ini apa kamu kan kamu berjalan gini? nanti kamu oh, bujomu bu, ngomong kamu ratau oleh hal le, yang mati eh, saya ikis gitu kapan yuk jadok kamu oh, pas bakar-bakar pas jadok gini kamu loh ngomongnya awam pun macam ratau leh. Ijo iya, tapi, tapi seneng <laughs> iya, tapi lokasinya iki, saya nih, gua ngontel lokasok Terus kalo neng etanku nih, lu sepakat seenak nih. neng etanku kue, khusus. Tak tumpok nih, pakang tukon, selalu pur. Ento. Aha, mau eh tutup, eh lagi bang, oh, eh nih, nih nih, nih nih, nih nih, nih nih, nih nih, nih nih, nih nih, nih nih, Udah, no, konten, gresik, kodenin, plali, si, matin, aku konten kucing ya. no. hmm. nah, gresik, kucing yang gresik. Aku sing suka awak mau nonton perahu-perahu, gak ya? Perahu, neng laut, perahu, wah, tambah dong, video-video, gresik, udah nilai sampingnya, sama yang meter Wih, masih tek, nah, eh, masih tek, masih ini ya, neng kali boleh. Oleh kali. Heeh. Ndak wong kono kok ndak. Ndak wong aneh. Aku mancing di kono. pengen tak mancing. jadi, begitu iwake begitu kulupan Heeh. Uh, uh, Yo ya. terong lah, stiwere, may, hmm. Iperat, aku golek terong dak hmm. like, hmm. oh, oh, yeah. yeah. yeah. yeah. sero-sero, Paling yang kawasan tertentu, orang-orang perkampungan ya, oh, Iya kan gini dan perkampungan rata-rata kan agama belajar sih, ciri gitu ini, memang kena kalah, Yang kena perkampungan aja, kena, kena, kena, so, aku kena, kena, kena, kena, kena, kena, aku kena, kena, kena, ini ini sekali kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, kena, Tangguh nang ini ke apa ya damner ke zai ke wes, wange roto tu weng, <hesitation> kering balek mekangnya, <hesitation> pesawah um, pesawah ku kerap ke rupang, <hesitation> kere teacher dong, <hesitation> kareng di ke nak, kerja pa kita harus apa ya? terus mancing ini, tiupnya ini iwa iwa, aku ya. mau apa Ya mau, mau nggak ada Gak lama apa oh, ayam aku. Ayam bebek, Kalau itu kan kapan kalau enggak, deh Memang nggak selera, apa memang nggak senang, ya? eh? <tuk> Pak? Enggak, enggak, enggak oleh apa ya, tuh, ya Oh, udah dulu lagi ini ini, ini Ya, lego dekak ika mak mung kek naya, semang oh, gak iroh nolong iya, enggak ada mancing, sepingan, iya jam kok jam kepada jam bolu itu berarti, Pak. Pak, lima gitu, tiga walo jam setengah ini kan? kan? Kepotong satu jam setengah, tapi paling jam setengah. Iya, Dada, nanti. ya, mulai pun, ni, beskese, oh, ya, ya, ya, udah, udah, udah, udah. Boleh, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli,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 uangmu masih boleh salah mantep, bunyi, bubasu, bubasu. Jadi, mau? apa? apa? Eh, aku enggak, taruh, kuh, oh. Enggak, menang, terus aku ngaro, kataku, silapur, Selapura, so. ini sama, kalau saya mau ya, orang tamu betul ya, emang cengok serang mana kenal heeh, pinter remaja, oke, serang pinter pintar ke, panen pintar mati tapi lihat di lori, ya, ada bener, mancing, lekas di lini, lekas di fokus, mesti olah, dia kok izalain cengkung, bah, Lep, pakan ramuan, itu ya kok, praperde kayaknya, kaya. teh dua teknik tersembunyi. Wah, jadi, hmm. ikan, jadi Makanya Ini tak hmm. nah, selamat. Gampang itu neng ya. ya. semuanya lho. semuanya. Baik, misalnya, kaya nila semuanya biasa. neng wader semuanya kaya Ora bakale demen kan daging. Oleh hmm. Oh, oleh Oh, terus <laughs> nang <laughs> endi-endi? Yang lain, ya, yang lain, huh? ya, yang lain, ya, mau oh, ya, Lanku. Nah. Nah. <tuh>. ya, ya, Cireng kono. Seneng ama njeng. Endi to arep? Dek iki. Yo setu kan ya. Oh, Ya yes, sanjur. Eh? Ibarat kita sampai apa kok Yang udah model tapi nilai ku Mm -hmm. kangjuri, niki, kaya panjiran, tempat eh? kayak ini, untuk, yeah. oh, jalan ini, mm -hmm. Ke jalan kecil, ya, pantura, pantura, hmm. oh, video pantura, he, yang kecil itu kurang salah lagi. Hmm. istimewa gimana nih? Ya. Pak trakan gitu Ah, gua liwat dia, tuh aku Aku... ...dekat... itu itu ah harus sama, gue... Nah, ini pabrik benur Bener? dan nanti apa makpo wong kapan Mungkin <San> dia <humidity> <San> harus boleh langsung umum, yang konon langsung umum la biasa. Ketika yang ya, ketika dicerna anu, dicana nih, nggak digolek, icet, wah lagi pak. Masyarakat di sekitar keterangan yang nggak begitu, udah gini ya, nggak begitu. Guru saya pada pandai, guru saya eh, eh, nak bayar ganti ular, kita yang guru sisi loh, heeh, heeh, enggak, enggak, enggak, enggak, heeh, eh, mending kita ini, kita okay. okay. itu, Ah, tahu menit. lagi. Oh ya Kok betah kan? Oh, betah, kan? Enggak paham Gini warung eh, Pinggir warung Umpan ngani goreng Sa itu? Sasarannya gila Ini orang tak kamu enggak Ini Kok. Sehingga gitu? Ipoh itu? itu? kok? Iya. lokasi Ya, Enggak, apa -apa ya foto kan. gitu. Oh, mm -hmm. warung. Untuk badan. Kayak tidak oh, mau normal di sini Eh? Nah, terus makan apa? Orang aja makan Tidak nah, terus dia boleh makan apa? Ya kok halam, ya kan ini malah tunis, makan nih mbak gede-gede yes. Ya, sekarang apa? Ya, sekarang apa sih? Sekarang apa makan ya lo, gue gak ngerti Turang gak takut balon karena ya dino, kok tiba dong enak mancing, saiki nembung nembung apa aku nih aku lipat aku aku kayak enggak, enggak olah Enggak <laughs> <laughs> Neng kede ini tenang, bahagia aja. Ya. ini siap... Saya, kuleng ini gini, kan, ya. khusus daya, kang mila ya terjang nah, terus hmm. sing hmm. hmm. apa Sing di, yang lokal Dia, Dia itu. Dia pabrik beneran, Oh, alah. Pabrik mulai jam 6 jam balu jamu mulai lereng sampai jamu punggung sampai kepane kepenaan, kepenaan gas, <laughs> mana kita di mana oh orang? plastik. plastik <SILENCIO> hmm.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 mikir kuburan nih, nih, selamat menikmati golek udan udah Ya ini, satu jam Oh, botah to Kok betah menlekmu melek. mau men. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> rata nanti, nanti. Enak -enak, enak. <laughs> Jambi, jam, status apa oh, Enek Silakan dulu, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali sering sali celondo sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, sali salondo, di makmur ya, ngantuk lor, ya ini ini ngantuk ya ini ngantuk ngantuk Oke okay, lor, jadi sekian dulu ngobrol kita hari ini santai. Ah, ya agak panjang sedikit lah videonya. Ya maklum lama nggak bertemu, jarang-jarang sih bertemu. <laughs> Mau ketemu itu ya lah kalau kita apalagi waktu sempat ada waktu santai lah. Nah, jadi ini tadi sudah larut malam ya ini sekitar jam satu ya sudah terlalu malam, kita Kondisi di luar ini kayak apa sih? Huh. Kondisinya malam. jadi sekian dulu untuk kegiatan hari ini oke kata-kata hari ini apa ya nah mungkin tidur saja untuk istirahat buat hari esok Baik, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh